Nah, baca nomor 1. Akbar. Langsung. Satu, dua buah masing-masing bermuatan listrik 4X10, 9C, dan 6X10-9C terpisah sejauh 4 cm. Tentukan besar. besak gaya, ya. besak gaya, besak gaya tuh takoan ya, besuk Pelembang gaya. Mm -hmm. ini, ini maksudnya gaya listrik statis. Nah beda bukan besak gaya Pelembang, takoan kalau pelembangan ini gaya listrik statis. Ya. Mm. Ini jangan 4 x 10. 9 itu bacanya 4x10 pangkat minus 9c, itu bacanya kolom. Kolom itu artinya apa? Satuan nih, satuan muatan listrik oh, sama, ini soalnya. 4 beda bidang kok dua. Ya, kayak kamu konfirmasi lagi ya? oke kalau memang tidak ada tipu nih. di nya dua. beda keduanya be. i satu sama r nya sama. apa nah, ini Tapi boleh hilang ni, tak kopi orang dulu lah. Nah ini jadi, diketahuinya pun, diketahuinya Ki 1, 4 x 10 pangkat minus 9 kolom, Ki 2 6 10 pangkat minus 9 kolom, terpisah, itu jarak 4 cm, 4 10 pangkat minus 2, enter. Ditanyanya gaya kolom F nya ya. jadi kakek jawabnya F sama dengan kali dikali K1 K2 per R kuadrat K nya 9 ya. itu harus apa, kan, tuh, ya. 9 kali 10 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. i1 nya 4 kali 10 pangkat minus 9 q 2 6 kali 10 pangkat minus 9 r nya itu 4 kali 10 pangkat minus 2 oke ini jadi lanjut di pojok ya tab nya ya nah F ini berarti kaget 9 kali kita kumpulkan dulu pinang beratnya 9 kali 4 kali 6 perpangkatan 10 nya membilangnya min 9, 9, 9 penyebutnya 4 kuadrat eh 4 kali 4 10 pangkat minus 2 nya min 2, min 2, min 4 nah 4 sama 4, coret 6 bagi 4 eh, 3 bagi 2 jadi ini 27 per 2. Sepuluhnya ini pangkat min 27 plus 4. 13,5 kali 10 pangkat minus 23. Atau 1,35 kali 10 pangkat minus 22. Newton. Nah, Ngali-ngali ke B. Ya? Yang penting apa rumusnya? Kaki satu hmm. 2 per r kuadrat. Ya. Nah, ya. Nah, l nomor 2 kan tiang Sudah dikasih tahu diketahui. Ya sudah, f terus ke b. Ya. q Kita. Kita. Kita. R kuadrat 9 Kita. 9 Oh ini plus ini mesti Entah deh, sorry, sorry Plus Jadi min 9 tambah 4 Min 13 ya Nah, itu Gambar yang terakhir, kalau ya. tidak perbaiki, ya. kayaknya pakai hai, plus ya. hai, nah, kalau ini hai, hai, 4 hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nya hai, hai, R nya itu 2 kali 10 pangkat minus 2 Nah kan sama nih Jadi 10 dengan ini habis tadi 9 kali 4 kali 2 Kumpul 42 10 nya pangkat minus 9 2 kuadrat nya 4 10 minus 2 kawadat minus 4. Jadi, 4 sama 4 coret 9 kali 2, 18, 10-nya pangkat minus 5. Atau 1,8 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Dajak nah, itu PPR. Dua soal, Cuman. PPR kelas mana itu? Apa, Pak Kelas kau jor. Iya. Yo, ini. Ya. Oh. Tambah soal. Dua soal lah cuman. Nah ini teorinya ya. Eh. Pendidik. Jadi nama bak kita nih apa? Listrik statis. Tule. Artinya? Listrik. Listrik tidak mengalir. Sobekan kertas kecil. Kamu coba boleh di rumahnya. Cak Mano kaget. Kamu gosok-gosok. mistar ini di rambut kamu. Rambutnya harus kering. Gosok Cak 20 kali. Terus tempel ke dengan sobekan kecil. Nah dia bisa di okay. eh nah ini ada namanya teori atom sebenarnya ya. belajar atom ini zat eh, kayu misalnya nah dia ada namanya atom atom nah seperti itu ilustrasinya ada inti, ada elektron elektron yang berputar-putar. Nah, inti atom itu ada namanya proton, neutron nah, Jadi kakek proton positif, neutron netral. Inilah namanya. Coba baca jar. Apa jar ini Jor? Yang satu tuh? Ya. Atuh, proton bermuatan positif dua, neutron tidak bermuatan, Betul, tiga, eh. elektron bermuatan negatif. mantap, tiga ikut poinin harus hafal, luar kepala, ya. Oke, perkenalan dulu ya, terbayang ya, Nah. Ini kayak kalau perbedaan. Kalian kan sudah pernah belajar zat-zat padat, cair, gas, ya? pernah eh? kan? Ya? Nah, ini kalau padat dia teratur rapat ya. Nah. Di belah-belah satu partikel jadinya. Nah. Inilah namanya atom. Yang tadi neutronnya netral, elektron negatif, ya. Ada juga proton positif, ya. Ini warna ini ilustrasi wes sebenarnya, ya. Sama pergerakan elektronnya itu. ya. Nah, ini jadi atom ini lah teorinya ya dasar dari listrik tuh tadi kan dari baca si Azora ya. Jadi proton positif, elektron negatif, neutron nih, netral. Ya. Nah coba baca bar yang kedua nih bar mana? Ini. Iya proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Nah, itu tadi ya. jadi namanya elektron mengelilingi inti di tingkat energi tertentu ya. makin jauh makin kecil. nah itulah tadi belajar r nya itu tadi ya. jauh dekat ini namanya radius ya. Nah, R tadi ya. Nah, kalau netral dia protonnya sama dengan e, elektron positif sama dengan e negatif, ya. Positif. Kalau dia positif, yang negatifnya kurang, ya kan? Jadi kalau negatif dia kelebihan. Tebakan nih? Ini teori dasarnya, ya. Nah, mangkonya ada rumus-rumus jaraknya tadi, ya. Nah, itu nih ya. susunan partikel, ya. Itu kalau nak apal harus digambar, ya. Di buku catatan, tuh. Zat, ya. oke itu teori-teori dasar. Pak, kg disuruh ngomong tapi tidak ngomong. Olik. Ngomong apa? Mati lampu. Misal disuruh baca, terus saya nggak ngomong itu nglek, olehnya masuk tidak masuk tidak. Nah. Oh, mati lampu ya? Eh? Wi-fi nya mati sama. Oh iyalah. Ya, yeah. slow slow slow, santuy santuy. Iya. Kamu konfirmasi berarti ada kalau misalnya ini mati lampu, ya. Okay. Nah. Ini selanjutnya Halo. itu. ada animasi lagi. Nah, ini contohnya. Atom helium. Dia punya neutron, ada elektron yang ngelilingi sama proton. Ya, yeah. nah, dia berapa? Coba hitung jumlah protonnya. Kiddingu, anda? Proton yang warna merah, siko Du? Wow, ya? Yeah. Nah, itu contohnya, ya. Yeah. Yeah, sebenarnya ini terlalu banyak memang teori-teori ini, kayaknya. Elektron-elektron ini SMA kalian belajar, cuman ini untuk bayangannya, ya. Nah. Eh, ada juga kayak litium, nama atom tuh. Ya. Nah, itu mainnya lah pelajaran atom tuh kita ngitung positif negatifnya, we Untuk menentukan sifat listriknya. Jadi kalau tahu jumlah positif negatif tadi, kita bisa tentu ke ya kesimpulan bahwa atom itu netral aku dia bermuatan listrik ya nah, ini contohnya muatan listrik pada atom ya nah pergerakan animasi ini ini inilah dia tuh makanya kamu tadi ada gambar pengantar misalnya kamu make Kertas sama mistar, mistar tuh kamu gosok-gosok itu sebenarnya ngegosok elektron ya. Dia bagai sejak ini bermuatan radio listrik ya. Nah, bisa dia tuh pindah. Na sama Cl contohnya di garam. ya natrium klorida. Pernah kan belajar kimia kan? Ya, nak? nah, eh, ya. natrium kehilangan elektron ya. Dia jadi positif, kalau klor menerima dia jadi negatif, karena elektron bermuatan positif atau negatif. Nega. Ya mungkin itulah ya. Nah baca Azorah. Azorah. Hmm. Kesimpulan, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik. Nah, baca lagi. Bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik. Ada, be ada beberapa jenis muatan listrik, yaitu muatan titik dan muatan titik positif dan <gülüyor> negatif Oke nah terus ini baca lagi Akbar yuk yang kuning war baca war Nah, oh ada ya akbar ini beh abda beh baca abda yang kuning dah ini ini yang berwarna ya yang kuning dah baca dah bila atom kehilangan elektron maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan jadi bermuatan listrik jenis atom. nah terus Lanjut ya itu Bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron dan jadi bermuatan bermuatan listrik jenis apa? Nah, itu mana tuh? Kehilangan kalau hilang elektron, hilang negatif. Hilang negatif dia menjadi positif. Menerima dia menjadi negatif negatif, ya. Yeah. Oke, okay. ini diapali, ya. Yeah. Oke. Okay. Harus diapal memang teori ini, ya. Yeah. Nah, okay, nah selanjutnya. Nah ini contohnya, ya. Yeah. Plastik digosok rambut bisa menarik bulu ayam, ya. Yeah. Camat anu kira-kira penyebabnya. Apalah? Ya, eh, penyebab plastik tuh tiba-tiba pacak narik si bulu ayam. Ada hantu dak Nah, kalau dalam fisika. Nah, ini harus ada kegiatan ini. Kalian di praktikum dak? Nah. Belum. Belum. Bisa nenggek dicoba pakai penggaris plastik ya digosok-gosok, bisa di sutra, bisa di ya, bisa di maupun di bulu rambut ya. Nah, itu fenomena-fenomena listrik statis ya. Nah, intinya kagek kalau melakukan yang Nah, ada muatan yang sama, ada ya. Kita tuh nak positif negatif itulah antara plastik sama kacau Plastik dengan si kain wol. Ya. ya ini bisa juga dengan kain sutra. Ini sering ini, metu-metu soal UN, tipikal-tipikal ya. percobaan ini. mendapatkan muatan listrik ya, pada benda eh ya, dengan menggosok eh ya. nah, ini ilustrasinya jadi kain wool kak nah, aku ngelihat kak apa jaringannya caknya akbar teman xl apa mau kayak apa paketnya kalau ojora mana ngelek yang lain Aku ida. Nah. Yo sinyalnya. Eh. Nah ini jadi contohnya. Plastik digosok-gosok eh dengan kain wol. Nah, dia bisa maka plastik akan menjadi bermuatan negatif eh listrik negatif. Ini ujungnya eh Nah, sementara kain wol itu bermuatan kayak posi positif karena elektron kain nol pindah ke kain plastik ya ini contohnya ya nah ini sering ini ini harus diapal ya. harus diapal tapi diapalnya tuh pakai logika pemahaman ya karena tadi elektron tuh bergerak kan mengitari kalian ingat ada gambar yang ini tadi Nah, dia yang berputar-putar itu. Nah, ini nah elektron kan? Elektron yang berputar-putar ini. Mangkok elektron dari si kainwal tadi, dia bisa pindah, ya. Nah, kamu janganlah becak, becak nak ngehipnotis itu elektron deh. Ya? Listrik negatif. Nah, itu contohnya. Eh? Hmm. Ya? Putar-putar itu nah bisa dengan kain sutra eh kain sutranya teorinya nah dia yang jadi negatif kain sutra nih kebalikan dengan kain wol tadi ya dia itu tergantung bahan jadi sutra dengan wol itu beda eh nah ini kakak cepet kah be ya. nah kagak ada namanya interaksi interaksi antara muatan listrik ya Antara kacau sama positif, dia ditolak. Ya, nah, habis itu muatan sejenis, bila di dekat akan saling tolak-menolak. Ya, kalau dia berbeda, positif negatif, ngedekat dia. Nah, ini cowok, ini cewek. Ya kan, Kasmaran nih, PDKT. Dia. nah, itu analoginya di listrik dengan kehidupan bangku sekolah ya jadi dia kalau sama-sama positif homo ya nah bayo ya. LGBT kalau nyatu jangan kagirah jadi listrik tuh analoginya kayak kehidupan Barulah kamu setelah tahu benda listrik tadi, kita main ke hitung-hitungan PR kamu tadi. Nah, inilah nama penemunya hukum kolom. Inilah, kalau dia sama-sama positif, tadi tolak-menolak. Nah, ada jarak, ada gaya ke kanan, ada ke kiri. Ya, Ada jaraknya R, ya, muatannya q 1 dan q 2. Nah, itu Dio. dia nah, kita cari masing-masing kayak tolak-menolaknya tapi kalau dia berbeda dia tarik-menarik nah ini dia hukum kolom tuh ya yeah. oh. mati lampu eh Nah, ya, yeah. coba baca siapa nih, Rifki, Rifki, Rifki, Unmute Oke, okay, baca ki. Besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, inilah rumus PR kamu tadi, ya. Apoki ini rumusnya? aja aja gantian be, abda be, baca, abda unmute dah yang mana kak? ini, yang dalam kotak ini, rumusnya apa ini? F sama dengan Q1 Q1 dan Q2 dibagi R F sama dengan Hmm. F sama dengan Q, eh F sama dengan ke Q1, Q2 per r kuadrat. Nah, keterangannya apa nih? F-nya adalah F juga kolom. Nah, satuannya newton nih. Terus newton. Q itu muatan satuannya. Kolom. Eh, yeah. uh, satuan Kolom. Nah, terus, apa lagi itu? R-nya, R itu jarak. Satuannya meter, ya. Satuannya meter. Nah, di bawahnya tuh k ini konstanta, ya. Konstanta ketetapan 9 kali sepuluh pangkat sembilan newton meter kuadrat per kolom kuadrat, ya. Oke, rumus ini diapal, ya. Jadi itulah PR yang tadi, ya. Nah, yang kakak jelaskan. Ya, dasar rumusnya itu nah, kalau kalian kakek banding ke nah, itu samanya, persis ya, ya kan Rum, deng, ini kakak zoom ke. nah rumus yang barusan abda baca tadi ya, persis kan nah, jadi jangan bingung-bingung lagi, jangan asal menyalin Itulah, ya. Yeah. Okay, selanjutnya kita kuis, yeah. coba siapa nih? Olif pacar Taki Sisi. Siapa Taki Sisi? Unmute juga Taki Sisi. Eh Taki Sisi, nih. Selingkuh lu. Tiap tiap Baca dulu, gimana? Dua buah, eh gimana? Ini soalnya baca dua, no. dua, buah benda masing masing bermuatan listrik 3 apa itu? Mikro, 3 mikro, kolom, ya? Eh apa putus-putus 3 -putus. mikro ya? tiga mikro mikro tuh jadi tiga mikro c apa itu mikro tuh sepersejuta eh ya? dan min dua mikro c c nya tuh yang baca tadi... bacanya, eh kolom kolom nah itu ya Terpisa sejauh 10 cm Bila ketetapan kolom 9 Apa itu? 10 pangkat 9 N Newton. M pangkat 2 Newton, pangkat Newton M, Per, pangkat 2, per C. C Pangkat 2 Berapakah Besar gaya Hari antara kedua mata Nah, jadi q 1, 3 mikro tadi, 3 x 10 pangkat 6 kolom, q 2-nya minus 2, x 10 pangkat 6 kolom, konstantannya 9 x 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. R-nya 10 cm ubah ke meter, jadi 0,1 meter. eh Yang ditanya gaya eh apa rumusnya tadi? kaki 1 q 2 per R kuadrat. Knya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 3 kali 10 pangkat min 6, Nah, Q2-nya 2 ya. 2, eh. nah, 2, 2 kali 10 pangkat min 6, yeah. per R kuadratnya 0,1 kuadrat. 9 kali 3, 2, 7. 27 kali 2, 5, 4. Nah, 10 ini pangkat 9 kurang 12. Ya. Min 3. Min 3 dikurang minus 2. Min 3 tambah 2, min 1. Jadi, 5,4. Nah, cek mana tuh? tiga contoh soal ya. Hitung-hitungannya. Mudah-mudahan lebih paham ya. Kalau tadi kan cuma dua soal, enggak Nah, ya, ya, nah, ya, ya, Nah ya, ya, selanjutnya selanjutnya ya, kita pertemuan selanjutnya mengenai medan listrik ini, jadi ada listrik statis, ada medan kayak banyaknya eh? elektroskop apapun -apa ini generator, ini got to know ya, yeah. apa bacanya, coba tiak wajah teorinya medan listrik ruangan di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik Tuh, definisinya, ya. Medan Ruang. Ya. Nah, jadi contohnya, ini uji muatan Ki kecil eh, merah ini didekatkan dengan listrik Ki Besar. Ya, dimana benda uji ada di dalam Medan Listrik bermuatan Ki. Nah, ini contohnya ilustrasinya. Ya, mendekat dia tuh, ya. Kayaknya. Jadi ujinya semakin jauh letak benda uji baterai listrik pengaruhnya semakin kecil sehingga kuat medan listrik makin lemah. Ya. Ini kaget, mungkin slide terakhir ini lah ya, satu menit. Jadi kamu tuh ada namanya garis gaya listrik. Ya. Nah kalau positif dia keluar meninggalkan muatan. Ya. Nah, kalau dia negatif itu mah masuk. Nah ini KPT nya mungkin kayak kasih link filenya nih ya. kamu download ada yang minggung nggak sebelum selesai nih ngerti gak loh nih ngerti yang ini nih ya. coba